Hai, saya Sean. Dah lama kita tak berjumpa lah. So, hari ni alang-alang cuti, uh, Sean nak pergi memancing. So, adalah sedikit lah. Berlatan memancing kat sini. Sikit lah. Sebab Sean ni bukan apa pakar memancing ke atas pakar angler apa. Bukan lah. Tapi disebabkan um, sekarang ni ada rakan kerja seorang yang baru umur belasan sajalah. So... Dia ni Memang hardcore lah Hardcore fans ah Untuk memancing ni So Sekarang tengok Baru pukul 7 je Biasa saya belum bangun tidur pun Tapi sekarang dah nak bergerak Hari ni kita nak pergi ke Pahang Di mana Hometown Hometown Sean lah So di sana ada sungai-sungai banyak So hari ni kita main Ataupun kita memancing lah Ikan air tawar Mata pun bengkak lagi man Belum cukup Tidur lagi sini Mengantuk So sekarang kita nak pergi uh, Fetch lah Artinya bawa uh, Budak tu dulu uh, Nanti kita pergi sarapan Dan kita geraklah. lah Jom dah akan rakan memancing saya pada hari ini ya. Ha. So sekarang jom kita pergi makan dulu lepas tu kita bergerak Ok geng, so sekian lama Artinya dah sejam lebih perjalanan Kita dah sampai ya di spot pertama So spotnya macam ni saja. So macam ni sahajalah so, Kita try, kita cari ikan yang kita nak tu Bergantung lah, kalau ada tu ada Kalau tak ada, kita tukar spot Alright, jom kita teruskan 沒有。沒有沒沒。老蟲啊。<主持人> Oh, Dah sangkut lah So ni spot dia Kita try Turun je bawah nanti lah Ok, kita try Dan Sean ni tak pandai mancing pun Tak je Ok kita tunggu So yang bagus ah nya ai ai terjun dah ni konde dah apa? care lagi dapat ikan ada rekod tak? Oh ha got lah. Tak Tam sewok lok to moleh ah. baung bao bao 你打。哦啦。吼。 lampam, lampam kita simpan nah, nak tanah Ah itu cerita kemudian kita simpan dulu. Mulut Udah lah, Wei dong orang dia boleh tu. Pas. Okay guys, so yang tadi spot tu dapat dua ekor je, satu ekor baung yang kecil dan satu ekor lampam. So dah dia dah tak makan lah So kita pindah, yakni spot yang ketiga lah. Ini dah consider air jeram lah ni nanti sok dia harap ada ikan lah nanti tapi sebelum tu kita makan dulu dah makan kita sambung balik <SILENGALAN> <SILENGALAN> dah cantik geng tapi tak ada lah yang nak samba, kumpau lagi di sungai yang ni. Sedih raja kumpau. Anda. Kalau anda dapat lihat dia banyak anak ikan noh, anak seberau ke apalah, banyak anak ikan kecil kehananya. Tapi dia tak makan pula kita punya mata kaya. So kita redah lagi ke atas sikit. Kalau tak ada kita pindah spot pula Pindah spot lagi Ok guys So ini spot ketiga Last untuk hari ni Tengoklah keadaan macam mana Kumpau ke tidak Harap-harap dapatlah ikan ha? Alright, Air cukup je ni Dan Sini ada aluran teras Consider bolehlah dapat Ikan banyak pot Tempat pun cantik lah Ok kita lanjut Alright gangs. So Bahagian bawah tu susah sikit lah Tak ada Tak ada apa kumpau je So kita pergi Belar atas sikit Ha ni Kita pergi belar atas sikit Ni bawah tu cantik tapi tak ada so, Kita boleh try sini pula Ada apa tu Uh. Nampak tak, nampak tak Apa tu Wah, hebatlah cara dia renang Dia macam ni je, lelak ke Kaki dia Tapi dia tak tenggelam lah, lelak ke Nampak uh. Ni tak boleh zoom ah. kalau boleh zoom, saya zoomkan. kan ah, Tengok Kalau dia nak menyeberang sini, nanti saya halau Wah, nampak Dia makin kemari ha. Oh. Ah, ah, ah. Dia nak mari tu, saya halau dia Ah, nampak Kita boleh lihat. dia dah nampak saya dah. Ah, busau. Ini kurang-kuranglah satu meter, satu meter lebih ada. A few moments later. Ah, rasanya kumpau lah juga di sini ya. <laughs> Tidak ada. Ada lah dia sentap-sentap sedikit -sentap lah, tapi dia tak makan sangat lah. Dan member saya di belakang tu Dia tengah casting pula Dia try casting Guna purple Last spot geng, Last Hari pun dah Malam lah Kalau tak ada juga Kita balik Sekarang sudah pukul 6 6.15 Eh 6.18 Tempat dah cun Tapi ada ke tak Kita tengoklah. lah Si Yau 氣腰啊